di ilmu butuh penjelasan kayak tadi kalau kita mengatakan khairihi washarih minawwah sebetulnya secara etika kita ini tidak nyaman masa sar kok minawwah tapi nak kue munisar minas syaiton berarti wakoa fi mulkihi mala fi mulkihi berarti di alam raya ini banyak kejadian di luar yang dikedahi oh, Allah allah ketum pangeran gusti kalau kok goblok aku raro Sakjane rencanaku aku kowe tak ge pinter tapi aku gak berkutik kan yo lucu pangeran kok kalah seperti itu kan mulanis cocok raja cocok kudu muni khairihi wasairi minawa itu cara takzim kita bahwa lahu itu samawati wal ardi semua dalam kendali Allah meskipun cara hukum adab ini gak nyaman napa tapi secara ilmu harus seperti itu paham ya secara ilmu harus seperti itu khairihi Raih iso misalnya kayak pesek sama Tuhan Gusti aku kok pesek Laih iso gak bisa apa dong Aku rameh melok-melok Lu lucu pengiran kok Ya Raih iso Tutup pengiran tetap ngerti kan Ya aku yang harap gak ikut pesek Oke apa apa Coba dilapuri Gusti kok pesek keriting Apa aku rameh Ya Berarti ada al Asani, Ada penguasa kedua Itu gak boleh secara tauhid Allah harus wahtahu la syarikat Cocok. Mane Agu, mo, dikawal, khusyuk. Iso. Kudu Mane ke cok cok ra cok cok, mana pula beli ke laman tur aku moyore soti kawal be husu, be el, mana keke ngalim bingung ngomah, tapi kok bui, hp tegas urah husu, gua alamateng ngalim, hp tikus no doni, usra husu orang ngalim, lego <laughs> <laughs> <laughs> min masuk ipiti ni waktun jawal asih royo den, <laughs> sace ni rah husu, gua alamateng gua ngalim, sace ni <laughs> abi koi ila khusyu'a wala idma wala semboyo tapi iku kersane Allah. Jadi aku muai kono aneh. Ya mergo la mu'tazilah dae wisuddin ya ora Dalam bab ini kata sing milo mu'tazilah, mergo ahli sunnah piye? Mbak setuju? pendapat Muqtazila tapi fi hukmil adab apa ya, fi hukmil ya, ya. adab Mereka nabi biya mbak kisarang faman wajah takheron fal yahmadillah tapi nak wajah takheron kifala ya lumana illa nafsa kena apik cong yonang muci pangeran aku elek jangan menyalahkan kecuali pada diri kamu ya, ya. sendiri tapi ku tetap hukum adab noh na hukum ilmu ya tetap dengan Nabi bi'amat yang mengajarkan kita ketika ditanya Jibril iman itu apa termasuk wa antum minal qadar yaku khairihi wasyarihi min Allah na wa khairihi wasyarihi min Allah sudah seperti itu cocok raja, cocok lakin minna ta'liku jenis yahtaju li setelah khairihi wasyarihi min Allah kita butuh penjelasan cara menjelaskannya gimana kalau syariku min ghairi berarti waqo fi mulkihi ma la yuriduh neng nopo waqo fi mulkihi ma la lakin minat tatwili tapi saking dawana no kala dadi repot apa alihimamu pira-pira himmah pira-pira kualitas mental himmah cita-cita sing kuat tapi aku nak ngarang dowo-dowo kue-kue ora ngara iso maksude tak karang ringkes wae ya. mergo ribet nak kepanjangan yo ya. pendek wae apa loh pemenah apa menapa dowo pemenah panjang Pak Soro mengkot deti, zaman saya bajuri saya Ibrahim Alakoni, sampai ngarang kitab doa-doa, gue seke, paling santri gue gak pedu, gak peduli, jadi gue sedih. Santri malas, sesku nani kuno nanti Kiai ini serat duit nyali ngarang kitab gede, Kiai ini serat duit nyali ngarang kitab gede, mereka santri ini mengabaikan, jadi gue ingin ini gue sesku kuno kunong, nopo, kunani kuno pah, Tidak enam ratus tahun yang lalu, lima ratus tahun yang lalu, Kiai mengarang kitab gede, gue seke. Wati nak santri nek gak mojo. Alhamdulillah tenanan <laughs> nyatane ngono. Nyatane ngono lan laqin minat tatwili qallatil hima. Fasarom go dhati fi dalem ilmu opo alif tiso fasarom go dhati fihi fil ilmi opo al-ikhtisaru iku multazaman dadi barang sing wajib. Ya mestine multazaman mergo tadi khofarisoro paham ge ya? rubung darurat siir diwacan apa multazam sine fasaro fihil ikhtisaru multazaman. Bondura Wa utawi iki ku urjuzatun ana semoco arjuzatun tapi umume kiyek ana maca urjuzah nak spontane domino urjuzah tapi ana semoco arjuzah tapi biasanya tradisi kita maca urjuzah soal harakatne ngene iki sing gak tukang komputer sak men-menine ku ono Wa hadi utawi iki ku urjuzatun Biro pira rojas lakop dua kang darani ingsun ha ing urjuzah tak arani jauharatut tauhid ing kitab jauharatut tauhid jauharah mutiara tauhid itu ya tauhid Jadi mutiaranya ilmu napa tawih. Kula dhadhep turang teman-teman berseno ingsun haing ikilah urjuzah. Wawu haing Allah arju arep-arep soba ingsun. Ana sing maca wawu ha ing sami. Nak wawu berarti mubtada arju datuskh bar. Nak mbaca wawu berarti khuf maful muqaddam arju fi'il bia. biasa. Berarti wawu haing Allah arju arep-arep soba ingsun. Paham nggih kados iya kanak budhu. Khabar muqad apa jenenge maful muqaddam. Tapi nak mbaca wawu ha wawu ha te Iku arju arep-arep ingsun ehu ing awafil kabuli ing dalem nampa nafian otoritas maringi manfaat dia klan urjusa murid lan turung aku iku wong sing arepno fisawab ing dalam ganjaran tomi antor engkang toma engkang arep-arep sakmane saya berharap Allah memberi manfaat kitab ini saya sendiri hanya berharap murid dan fisawabi tomi an aku arep-arep ganjaran awas Subhanahu wa boleh nah, ngaji selainnya tinggulah ilmu niati wajib jadi eling allah ngantos tulus samsi ini bukan jalan ini bodoh beh haji be bodoh umroh jadi ya eling pangeran eling pangeran nah, ahli ilmu jadi ngaji kenapa? ngaji anak ahli tafakur yang mau be ngopi is, koyok mikir ibu si eling pangeran yoga ya lah nama sebodoh sebentar eling pangeran nganti tulus samsi nggak penting ya ngaji semua bapak ambo-ra itu kenapa ngaji? eh leng pangeran kang anti itu lu usam sih, eh leng ngopoan, cuma goblok ya kerasan ini, pangeran alhamdulillah kang sesuai rencana neng Allah mahfud, sesuai rencana neng Allah berkau ga gak oleh uang gak sesuai rencana, gak oleh misalnya pangeran aku kepengen zat alim, cuma gak kasil ngalim, terus pangeran ketika ditanya, lo kok gak rakasil ngalim gusti? ada kekuatan di luar saya, ya kan jelek pangeran kok kalah tetap kita mau ngono itu merasa cara ilmu kutu apa itu kuat cara nih, kita yakin kau rihwi serihwi, namo. Jadi kau kau pergi ditulis pengiriman. Besa ya ditulis pengiran pengira. mang rencana itu kayak besa, besa keriting rapi terlambat ditulis <tuk> ngobrol, terus catatan selalu disio-sio ditulis. Nah <tuk> kok ditulis enam tahun mapan satu tahun mati, jadi <tuk> <tuk> <tuk> ya usahin aja aku. Loro mulai lahir, pas mapan mati, <tuh> yus ngutulis ane ngono. Orang oleh terjadi selain itu, orang oleh terus Allah merencanakan kebaikan, kemudian nyatani, kue elek bareng Allah ditakoi Wah itu di luar kendali, saya berarti laku drota berarti Allah tidak punya kekuasaan nggak boleh kita harus terpukahi wasyarihi <tuh> mulai ilmu, jadi ilmu itu senajan toh sawangan ini ura'an. Wa'u khairihi wa kesannya kan ura'an. Mereka nisbatus syarih. Ilah Allah, kesannya kan gak soban. sar kok di nisbatu syarih Allah. Kesannya kan gak soban. Tapi setelah dijelaskan cara ilmiah, justru itu yang soban. Dan dengan cara itu, kita darani Allah ala kulli syai'ing. Qadir dan alam raya ini semuanya dalam kendalinya Allah s.w.t. Wa'u khairihi wa syarihimin Allah jadi justru kita ngomong seperti itu yang sopan berkata apa? sesuai kudroh yang tidak terbatas tapi kena darani sar minah setan berarti Allah punya keterbatasan sehingga tidak bisa mengendalikan sar misalnya Allah bertakut, gusti gus di corona sepunti aku mari ramai lo gak, ya raiso ngendalik lo no. ya lucu tuh pangeran kok muni raiso jadi aku tahu semuanya minah mau sumpah kena corona ya sumpah Corona melarat ya Ngung sumpah itu biasa, kaya, tenang ya malah negara apa masyarakat atau corona tenang naten nanggur a koran ngelawan noko us goni sumpek <laughs> noko ro nayo sumpek kredit terlambat tersumpek radit dua sumpek utang jatuh tempo ya sumpek karena sekulina sumpek terus dia imun apa <laughs> <laughs> oh kebal esok berita nabiita penyumpekan esewan teh <laughs> bayar kredit teh ijek ngopi esewan teh ijek melepuh <laughs> oh biasa sowan ta. Dene masyarakat santai, ora kok krana enggak ngendakan negara aja biasa sampe borang senyum nyumpekno. Biasa. Jaman dijajah Belanda wong Jawa akeh-akeh. Tenang soal Belanda Jajah, dijajah ben tetep anak tetep ada. Terus wong so, in Indonesia itu luar biasa bisa ngelola kesumpekan apa. No. Bisa ngelola apa? Kesumpekan. Ya buyut-buyutmu itu. Wong awam-awam ora bojone ora padahal zaman Belanda. Kok, kok beri wong padahal dijajah. <laughs> <laughs> oh, teacher, kok, kok, berwahyoi, uang awam-awam, takok, anak buyut-buyutmu, awam-awam, si budut, dono, seng tau rapi, pengen, nempeng itu, pegatan Rabi melihat, pekatan uang zaman mono, yokok, payu, Rabi kau rahmati, Allah tidak ter, ter, ter, ter, ter, ter, kiamat ter, ter, ter, malah ter, ter, ter, ter, ter, ter, ter, ter, ter, ter, ter, ter, ter, ter, ter, ter, ter, jadi apa lainnya tadi Kak bingung ilmu